Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Pada video kali ini Kami akan uh, Membuat Atau mensimulasikan Pengkajian Ataupun scanning Pada pasien dengan masalah Psikososial Dalam hal ini kami mengambil kasus Yaitu uh, Pasien dengan ketidakberdayaan Dan ansietas. Bagaimana kisahnya? Coba terus video kami ini. Assalamualaikum Ibu. Selamat, Selamat sore. Perkenalkan uh, nama saya Kelawat Dewi. Uh, bertemu di rumah Ibu pada hari ini. Dan kita nanti ke depannya. waktu Ibu. 20 atau 30 menit ke depan kita berbicara tentang permasalahan atau masalah yang terhadap di saat ini bagaimana ibu? ada masalah apa? iya, kita lanjut bahas nanti ibu ya oke, enggak enggak enggak apa-apa iya iya ibu ya enggak apa-apa ibu ya Oke. lama enggak pak? enggak enggak lama 20 atau 30 menit oke, nah tapi penanyaannya enggak menyeramkan? enggak enggak menyeramkan ibu Baik, baik, baik dulu Gede ya, gede Nah gini Bu Kira-kira sih apa yang gue rasakan pak? Gila tau ya Pak sure. <g artificial noise> <laughs> Oh iya, kan nggak Bu Tapi ada masalah Iya Saya pernah punya kisah loh, Pak Oh, mah Oke Mah, itu tadi tadi Bu tidak oh, Tidak tahu Iya, iya, iya Baik, lagi apa Yang sekarang? Pusing ya? Muntah, muntah makannya Itu memang dulu tuh bagaimana? Kalau saya biasanya jangan makan pedas, pak Oke ya itu Pedas, iya, iya, iya dengan sakit itu pernah dulu? Maaf, pernah kalau kalau uh, Dengan oh, ini Iya, ya, dengan Oh iya, dengan itu ya? Uh -huh. Oke okay. uh, Apa lagi kira-kira? Ya, ini ya Saya Ini uh, saya Saya di Oh, artinya suami Ibu minta lagi. Iya, ya, dia hmm. diminta lagi. Tanpa berapa lagi Bu mungkin? Dia ya, seperti ya, oh. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. uh, itu. Oh, teman-teman saya kalau itu sudah singkat. Udah lama lama. Nah, tahun tahun kemudian. Eh, dengan dengar mantan tadi Bu PNS ya udah pensiun gitu? Iya, itu pensiun Pak model udah. Eh, ada 56 tahun. Di keluarga itu, kami ada empat orang yang anak tidak yang ada saya, suami, dan yang Nah, soal sakit istimah itu Kira-kira orang tua ibu pernah juga itu bagaimana? pernah ya? ya, berarti bisa jadi tidak ini ya. Nih, ya. ya oh, kan. oh iya, kata tadi aku kan memberitahu ya, ya. bahwa ini sering makan pedas-pedas ya, makan ini kurang apa sering ditunda nih gitu, terliar ya. ya, tidak teratur gitu. kopi, ya, ya, nah kopi juga itu bisa membuat. Ya betul, nggak apa-apa, semua kopi itu pelarutnya kepar-par. Itu banyak iya betul pokoknya baik baik baik ini bu kira kira biasanya ibu pergi aja itu ya sekarang sekarang ya namanya ibu ya pak ya sekarang itu sekarang ya artinya sebelum rumah ada ya dan ibu kalau ada masalah kira kira dari mana ibu ya dari bandung ya biasa Oh iya, kami sih iya. <tuk> kan? ini ya anak anak sudah sudah ini ya terpisah kan anak ya. Kan? Enggak, enggak. Oh anak masih ada ya. di mana? Oh iya. Dia, jadi, dia bekerja kadang pulang kadang aja. Jadi artinya? Saya juga PNS kadang bekerja. Oh iya, mama yang masih kecil nih pak. Iya. Kalau udah kau bapak kalau udah aki-aki nih pak kalau udah pensiun ya, memang kerjaan nggak ada pasti melayat lah gitu. Iya iya iya. Ya, ya, kalau ya. saya ada apa pasti saya kemudian. Baik saya baik. Oke jadi. Okay. Sesana, oh iya? serapas ya? Oh asma? Ada, mungkin kakak untuk asma apa enggak? Uh, Iya, Ah iya, tuh dalam serapas apa? Dalam dan apa? apa Dalam dan lama? Nah, nah, nah, nah, oh, pertama tahun Jadi ada pikiran gitu? Maha-maha? Nah, uh -huh. nah, iya, nah, ya, iya, nah, itu, iya, Itu di bawah rumah sakit Oh iya iya, dulu iya. di segmen itu ya bu ya. ya. Mm -hmm. Dan dan obat masih ini ya bu? Hmm. Kenapa bu? Karena nggak oh. yakin sembuh ya? Iya, sudah lama. Oh iya iya. Saya merasa sampai semasa rawat itu, merasa mungkin dia nggak sembuh. Hmm. Jadi, jadi saya kalau mau diobati, saya ya yeah. gak Jadi banyak saya beli. Oke, baik bu. Bu tadi katakan cemas ya. Saya kira. Untuk merasasi kecewaan itu, ada yang melakukan. lakukan Oke, saya udah coba Lalu, semangat, semangat, semangat, Tapi, kayaknya melakukan Nah, ini ya, nah, kurang, ya, lama-lalu, okay. oh, ya Oke Ya, semakin satu kita, semakin semangat, Pak Oh, iya? Iya, Pak Semakin Maksudnya sudah kelihatan permasalahan yang paling ingin ya Mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa itu sekarang sudah sakit Pak Betul ya? Iya, Marah, saya memang sakit oh, okay. Bapak, itu gak bisa gini Betul, betul ya Dan ibu kadang sesak nafas? Iya, saya kadang sering merasa sesak nafas uh, Terus ibu kadang pergi berobat Kadang ini, kadang merasa ini Sakitnya, sebutan tidak itu, betul, gitu, ya. Biasanya kan sudah lho Saya gak selesai, obatnya Baik Bu. baik Bu, nah kedepan nanti saya akan mengajarkan Ibu uh, salah satu cara, ataupun cara lain untuk mengatasi kecemasan Ibu ya kita cukupkan cukup, sini dulu Bu nanti uh, untuk uh, pertemuan selanjutnya kita akan belajar nanti bagaimana cara mengatasi kecemasan Ibu ya ini apa tuh Pak Ebu? Uh, ini lah Bu, terserah Ibu mau nih apaan? nanti, nanti sejauh lagi atau bahasa lagi nanti saya main ke rumah tidak menyenangkan Oh, oh boleh, boleh boleh. Oh ya mau masak dulu ya. Oh baik baik. Nah cukup terima kasih u, saya senang berbicara bicara ibu Mudah-mudahan nanti uh, bisa kita kembali uh, bertumpah dan kita belajar bagaimana cara mengatasi kecemasan. Ya terima kasih izin dulu ibu, ya. Ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengatasi kecemasan Ibu, tahu oh ya? Nah, Ibu tahu apa kegunaan dari e, bagaimana kita belajar sekarang ini? Enggak ya? Nah, kita belajar tadi nafas dalam di situasi Gunanya adalah untuk mengatasi kecemasan Ibu, supaya Ibu e, e, dalam keadaan benar. Ya, tidak lama paling 15-20 nah pertama bu ketika kita uh, melalui, sedang mengalami kecepatan itu ya nah uh, salah satu caranya adalah menarik tapak nah bagaimana caranya? Nah, pertama kita mengambil posisi duduk kita yang paling nyaman ya. bu biasanya duduk tak duduk bersilang, tak duduk kursi ya. bu biasanya seperti duduk seperti apa yang membuatnya lebih duduk kursi. <tuh> oke. Okay. Nah, baik-baik. Jadi, kita ambil posisi dulu. Kita yang paling nyaman, kalau teman kita pada tanggal kita tarik nafas dalam-dalam, hmm. ya, kita dapat dalam. Saya udara itu mengisi rongga e, dada kita, ya, tarik nafas dalam-dalam dengan hitungan 1 sampai empat. Kita tahan, ya, Bu, ya, satu setengah rongsokan kita ini, kan? Baru kita ibu coba, ya, kita tahan. Setelah itu tempat kita musim perlahan Ya, seolah-olah masalah yang dibuat ada bikin keluar satu lagi? Dulu nah, Oke, kita belakang lagi ya Kita tarik nafas dalam-dalam Kita tahan satu, sampai hitungan keempat Kita hembuskan pelan-pelan Coba kita keluarkan langsung Nah, coba lagi Bu Oke Ya, tarik nafas dalam-dalam ya Ibu contohkan ya, bagus ya tarik tahan hitungan keempat Ya membusukkan penahan, gitu. Oke, okay. iya, bagus, ibu pintar. Nah, bagaimana kira-kira ada perubahan eh uh, ini, nggak uh, plong rasanya seperti itu? Uh, iya, nah, semakin sering kita buat, semakin kita akan merasa nyaman, dan gitu ya? Iya, uh, iya. Nah, itu cara pertama, ya, Bu. Nah, cara yang kedua, selain ini ada juga caranya pengalihan situasi artinya ketika kita dalam keadaan cemas ya, aku kita bikin itu gitu ya nah, adanya hal yang ibu sukai nah, ibu biasanya suka apa gitu, kalau lagi ini entah muntun, entah apa gitu, entah berbicara tentang tamu atau ini, atau e ada cucu di rumah mungkin, atau uh gitu -huh. ya bisa ibu? oke okay. nah, itu tadi uh, yang kita pelajari uh, ini bisa lakukan yang terutama saya beri ya, bisa Bisa kecemasan, dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.